Penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3 Pemilihan penyeluh agama islam telah dan pegawai negeri sipil Dan non-pegawai negeri sipil tingkat nasional tahun 2021 Dengan rahmat Tuhan yang maha esa Dewan juri menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Juri Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil tingkat Nasional Tahun 2021 Tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 Dan harapan 1, 2, dan 3 Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil Pertama Menetapkan Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, dan 3 Pada pemilihan penyuluh agama Islam teladan pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil tingkat nasional tahun 2021 di Bogor Dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan ini Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 30 November 2021, Ketua dewan juri Dasma. Lampiran, Keputusan dewan juri pemilihan penyuluh agama Islam teladan pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil tingkat nasional. Tahun 2021 Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 Dan harapan 1, 2, dan 3 Pemilihan penyuluh agama Islam Terhadap pegawai negeri sipil Dan non-pegawai negeri sipil Tahun 2021 A Penyuluh agama Islam Pegawai negeri sipil Peserta harapan tiga jatuh pada nomor peserta 20 dengan nilai 81,77 atas nama Indah Susi Lawati dari Provinsi Lampung. Peserta harapan kedua jatuh pada nomor peserta 8 dengan nilai 81,94 atas nama Agus Setiawan dari Provinsi Jambi. Harapan pertama jatuh pada nomor peserta 2 dengan nilai 83,76 atas nama Ena Ayunin Naziro dari Provinsi Bali. Peserta terbaik ketiga jatuh pada nomor peserta 11 dengan nilai 85,12 atas nama Mohdain dari Provinsi Jawa Tengah. Peserta terbaik kedua jatuh pada nomor peserta 27 dengan nilai 85,54 atas nama Rusman Edi dari Provinsi Sumatera Barat. Dan peserta terbaik pertama jatuh pada nomor peserta 4 dengan nilai 85,57 atas nama Eli Agustina dari Provinsi Bengkulu. B Penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil Serta harapan terbaik ketiga Jatuh pada nomor peserta 29 Dengan nilai 83,13 Atas nama Arman Shah Pasaribu Dari Provinsi Sumatera Utara Peserta harapan kedua Dengan nomor peserta 13 dengan nilai 83,27 Atas nama Imam Sibawai Dari Provinsi Kalimantan Barat Peserta harapan pertama Jatuh pada nomor 10 Dengan nilai 83,28 Atas nama Ahmad Setiawan Dari Provinsi Jawa Barat Peserta terbaik ketiga jatuh pada nomor 6, dengan nilai 83,81 atas nama Sumadianto dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta terbaik kedua jatuh pada nomor peserta 16, dengan nilai 84,54 atas nama Salmiah dari Provinsi Kalimantan Utara Dan untuk peserta terbaik pertama Jatuh pada nomor peserta 2 Dengan nilai 87,03 Atas nama Muhammad Taufik Maulana Dari Provinsi Bali Demikian keputusan Dewan Juri ditetapkan. Sekali ini luar biasa keberagaman kita. Kita lihat dengan baju-baju adatnya Duh, ya, yang luar biasa. dengan persiapan. Benar sekali. iya baik sedang disusun. Uh, susunan uh, daripada para penerima penghargaan. Ya nampaknya masih belum tersusun rapi. Ya. Ya. Baik. Sudah tersesung? Baik, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan penganugerahan penyuluh teladan tingkat nasional yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Profesor Dr. Haji Nizar Ali MA kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MA dipersilahkan dengan segala hormat Ya inilah prosesi penyerahan uh, Anugerah penyuluh Teladan tingkat nasional Kita beri tepuk tangan untuk Mereka yang sudah banyak menginspirasi Dan memberikan nilai-nilai Moderasi beragama Di negara kita tercinta ya Ini adalah perwakilan ya bang ya, ya Yang diberikan penganugerahan ya. Teladan tingkat nasional ya. Kita lihat yang ini Dan Luar biasa Baik selanjutnya Untuk penyerahan Iya Pak Dirjen berikutnya Untuk menyerahkan penghargaan Bagi penyuluh Teladan ya Untuk juara yang berikutnya Iya Ya. Pak Prof Dr. Haji Nizar Ali mungkin tetap di sini, Pak ya. Nanti kita berfoto. Siap. Nah, ini dia. Penghargaan juga yang sama diberikan bagi masing-masing uh, apa namanya? Juaranya ya. Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. Pil Haji Kamarudin Amin sedang menyerahkan. Kita lihat, ini ada plakat. <San> Baik sudah diserahkan kita akan oh masih ada masih ada, masih ada. ada bang sabar bang. Sa saya udah gak sabar, udah bang. Gak sabar kayaknya, nah. bang. Sopis, <laughs> siap harapan tiga iya ini harapan dua Ini penjalan pelakat berikutnya ya Nah Oke okay. Masih ada nih Masih, Masih ada, ada. Ini, Kita lihat ya Oke okay. Iya Juara satu Juara satu ah. Menyuluh agama luar biasa mm -mm. Ada lagi nih Bang Jangan dilihat angkanya ya tapi lihat jumlahnya Sama aja, eh, sama ya? sama aja. <laughs> ya. Oke ini juara tiga Dan juga diserahkan pelakat masing-masing pemenang ya? Mohon maaf Pak Sekjen, Pak Dirjen, Mohon untuk tetap di panggung ini dengan segala hormat Pak, mohon tetap di atas kamu Iya, wah luar biasa kita berfoto dulu bersama Betul. Dan sesaat lagi kita nanti juga akan menyerahkan penghargaan anugerah untuk Bupati Teladan ya Betul, Bupati yang berperan aktif dalam penguatan moderasi beragama Baik, itu dia Oke kita berfoto bersama, kita uh, minggir ya, dulu ya nah, minggir dulu Takut dikasih penghargaan juga kita Ya sedang diabadikan, ini para penerima penghargaan untuk penyuluh teladan tingkat nasional. Kita beritipukannya sekali lagi. Iya, oke masih diabadikan, kita lihat di sana uh, kamera masih juga. Betul. Ada berbagai kamera nih Bang yang mengabadikan. Iya, berbagai ini. merek dan saya tahu harganya masih-masih. <laughs>